Kesepian hakikinya bukan diri untuk menjadi sombong Zuhud apalagi suci tetapi mampu melihat keburukan dan kelemahannya sendiri Bukankah kau tahu, sepi memperlamat rasanya waktu? Sepi bukanlah sebuah perjalanan yang semakin jauh aku melanggar, kian mempersingkat jarak denganmu. Yang harus aku lakukan hanya menunggu, menunggumu. Bila aku gaduh, sepi akan lenyap. Maka aku diam, agar kesepian kian senyap. Dan berharap kau datang ketika aku lelah. Ini sudah sangat sepi. Mari pulanglah, pemimpin. Dalam perjalanan itu, tak ada lorong sempit yang lebih sulit dari ini. Beruntunglah orang yang tak membawa kedengkian sebagai teman. Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah yang terbaik untukmu, dan karena itulah kalbu seorang pecintanya lebih besar daripada singgah sananya. Hingga angin tak berlabuh pada bulan. Suki-suki jiwa bersastra di ranting mimpi. Hidup adalah perjalanan yang mengakibatkan keterpisahan demi kemanunggalan.